Dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lukman dan juga Mr. Nugroho juga rekan-rekan uh, pengurus lembaga wakaf milenial yang saya hormati. Juga teman-teman uh, elementary kelas yang saat ini belum hadir. Alhamdulillah malam ini kita sudah berada di pertemuan kelas elementary yang ke-14. Uh, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran mari sama-sama kita buka acara ini dengan surat al fatihah bersama. Al Semoga pembelajaran kita malam ini berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya persilakan kembali kepada Missarno Groho. Silakan Missarno Groho. Oke, Selamat malam semuanya, good evening. Kalo good evening, Mr. Ya. Uh, ya. Ya, kembali lagi dengan ini di kelas elementary ya untuk teman-teman yang sekarang uh, apa? belum datang dan mungkin kalau misalkan ada yang datang. Jadi ini saya akan buat video selama, selama 45 menit. Nanti uh, apa? Nanti uh, apa? silakan ditonton ya. Uh, kalau ada pertanyaan silakan tanya di uh, pertemuan selanjutnya ya. Oke. Okay? Oke, karena belum ada yang datang, baik, saya akan buat video selama 45 menit ya, kecuali kalau nanti ada yang datang ya. Oke, okay, uh, nah kita mulai ya. Materi kita hari ini di pertemuan 14 oke, okay, itu kita akan belajar tentang present perfect tense, ya. Tapi dalam konteks yang sedikit berbeda. Nah, kalau tidak salah, kemarin sudah kita belajar sedikit, tapi gini kita akan belajar sedikit lebih, lebih dalam. Oke, okay, teman-teman yang sekarang menonton video ini. Present perfect tense itu dipakai untuk sesuatu yang sekarang juga, ya, artinya sesuatu yang berlaku masih masih berlaku sampai sekarang. Jadi teman-teman, present perfect itu dia bersinggungan, ya, bersinggungan dengan biasanya seperti ini, bersinggungan dengan present, present simple karena dua-duanya ini uh, apa istilahnya itu berlaku sampai sekarang. Present perfect tense dan juga present simple, karena dua-duanya present. Present itu artinya berlaku sampai sekarang. Nah, ini mereka akan sering bersinggungan, ya. mereka akan sering bersinggungan uh, karena mereka kirana yang sama, ya. berlaku sampai sekarang juga. Nah, bedanya bagaimana? Nah, kita akan melihat, uh, saya akan jelaskan. Ya. Oke, okay. present perfect tense itu apa sih? Ya. Present perfect tense itu apa? Present perfect tense itu adalah sebuah verb tense ya, atau sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan action selama uh, masa yang sedikit uh, non -specific time. Artinya itu, at non specific time itu sebenarnya gini, maksudnya masanya itu tidak. Kalau misalkan saya bilang I am, uh, I am a teacher, ya. Nah, ya, saya akan buat kalimat di atas ini. I am a kalau saya buat kalimat seperti ini I am a teacher maka artinya itu saya apa menjelaskannya itu di, di fokusnya ke sekarang bahwa sekarang itu saya sudah merupakan seorang guru dan uh, sampai sekarang saya masih guru ya ingat uh, simple present ya, simple present yang bersinggungan dengan present perfect, itu kemarin berhubungan teman heavy heavy kemudian rutin, rutin, apa itu rutin, uh, rutinitas, ya, rutin. sama juga uh, sifatnya itu stat rutin dan uh, ya yeah, Poin pentingnya di sini, poin pentingnya di sini, habitual dan rutinitas. Artinya ketika saya bilang I am a teacher, bahwa menunjukkan bahwa saya sehari-hari apa, uh, seorang guru, ya. Nah ini I am a teacher nah beda lagi dengan present perfect nah ini karena present perfect itu lebih ke arah uh, specific time kalau saya tuh lebih cocok menggambarnya bukan non specific tapi justru, justru kebalikannya specific time karena dia merujuk dari masa lalu sampai sekarang itu nanti akan saya jelaskan sebentar nah kedua yaitu the uh, present perfect tense is also used to express action that started in the past but continue to the present nah ini intinya di sini jadi ingat ya, coba perhatikan baik-baik teman-teman yang sedang menonton video ini. Uh, mulai dari masa lalu, tapi masih berlaku sampai sekarang. Lihat, saya akan perbesar ini ya. Kalian bisa lihat. Started in the past, but continue to the present. Ya. Berlaku dari apa? Da, uh, mulai dari masa lalu, berlaku sampai sekarang itu disebut present perfect tense contoh misalkan saya seorang guru berarti kalau dalam present present perfect tense kalau ingin menunjukkan dari dulu sampai sekarang bilangnya bukan I am a teacher karena nggak cocok apa penekanannya penekanan itu tidak cocok kalau menggunakan present simple lebih cocok seperti ini I have been a Teacher since katakalah 1998 ini ya saya sudah menjadi seorang guru atau dosen atau pengajar sejak tahun 98 I have been a teacher since 1998. Oke, okay. perhatikan baik-baik ya teman-teman yang sekarang nonton video ini bahwa yang di atas ini. Uh, dia cenderung menunjukkan habitual. Apa itu habitual? Ke kebiasaan. Nah, jadi kalau ingat, present simple itu dipakai untuk uh, sesuatu yang sifatnya itu kebiasaan. Nah Kalau yang di sini, nah, kalau yang di sini, teman-teman, yang di bawah sini, dia ingin menunjukkan, menekankan bahwa dari tahun 98 sampai sekarang, dia adalah seorang guru. Dua-duanya, both of them, uh, of them uh, applies for our today uh, situation. Jadi keduanya itu apa masih berlaku sampai situasi kita sekarang. Ya. dua-duanya cuma penekanannya berbeda. So maksudnya sama-sama presentnya tapi memberi penekanan yang ber yang berbeda. Oke okay, ya, ini apa yang di atas ini simple uh, simple present digunakan untuk ini digunakan untuk habitual atau rutinitas ya seperti yang kemarin pernah saya ajarkan dulu yang kedua ini digunakan untuk menekatkan waktu mulainya kapan kemudian sampai sekarang coba ya perhatikan started in the past but continue to the present dimulai dari masa lalu berlanjut sampai sekarang nah, ini Tujuannya seperti itu, jadi bedanya simple present sama simple. Uh, uh, simple present sama present perfect itu di situ, ya. Oke, nah sekarang kita ini, eh, uh, apa? Silakan di apa? Diulang lagi, diulang lagi. Kalau yang sedang nonton video ini, silakan diulang lagi. Kalau penjelasannya belum jelas ya, apa boleh tanya di pertemuan selanjutnya? Oke, Facebook ya. Kita masuk ke apa? Saya selanjutnya, nah. Uh, we can use present tense when pertama action operation that occur in the past before of uh, unspecified time. Artinya itu gini loh. Artinya menekankan bahwa intinya dari dulu sampai sekarang. Ini ini ini, ini dihapus dulu aja karena ini uh, pembelungan ya ini ya. Dimulai dari masa lalu tapi masih berlaku sampai sekarang. Contohnya ini. I have spent 20 years studying French. Saya sudah menghabiskan 20 tahun mempelajari bahasa Perancis. Ya, yeah. I have spent 20 years studying French. Sebenarnya kalau kalau ini, kalau kalian Juli, itu juga bisa segini. I spent <coughs> Sekarang, begini ya. Oke, okay ya, I spend time studying French. Saya menghabiskan waktu untuk mempelajari bahasa Perancis. Nah, bedanya, kalau yang di sini, ya teman-teman yang di sini, misalkan yang di sini itu menekankan dari dulu sampai sekarang. Jadi, sekarang masih berlaku. Sama-sama present, dua-duanya ini sama-sama present, berlaku sampai sekarang, cuma yang bawah ini menunjukkan bahwa sudah kebiasaan dia atau rutinitas dia untuk mempelajari bahasa Prancis. Ya. Jadi, memberi dua penekanan yang berbeda. Jadi, present perfect dan juga simple present itu memberi penekanan yang berbeda dalam sebuah kalimat. Makanya, kalau ingin menunjukkan bahwa sampai dari dulu sampai sekarang, jangan menggunakan akan simple present tapi gunakanlah present per perfect. Sebaliknya, kalau ingin menunjukkan bahwa kegiatan itu sehari-hari, ya, Kegiatan itu sehari-hari, maka apa? Gunakanlah uh, simple present. Ya, jadi kalau ingin menunjukkan dari dulu sampai sekarang itu gunakanlah present perfect, tapi kalau menunjukkan bahwa kegiatan itu rutinitas atau sebuah kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan, maka gunakanlah simple present yang bawah ini ya. Nah sekarang kita akan pelajari formulanya. Ya. Nah, simple present ya atau bukan maaf, maaf present perfect ya jadi kita ya present perfect itu menekankan penggunaan verb tiga, penggunaan verb 3, ya. 3. Nah, Saya akan perbesar menekankan penggunaan verb 3 Ingat, ketiga itu apa sih? Ketiga itu kalau dalam bahasa kamus itu disebut sebagai pas participok. Ya, kalau dalam kamus kalian lihat ketiga itu istilah lainnya adalah pas participok. Ya, rumusnya untuk present perfect itu adalah subject, ya, subject, subjeknya. Kemudian ini diikuti oleh has sama have, has atau have. Have atau has boleh dibalik boleh ya, It's just matter terserah. Have atau has kemudian diikuti oleh verb. Uh, Oke, okay. ini non verb ya, ini enggak ini kalimat nominal, Oke okay, kita kita ini dulu. kita yang pakai verb dulu aja ya, biar nggak enggak ada ini. Yang ini yang kalimat apa? Kalau kalimat yang ada kata kerjanya itu disebut kalimat verbal ya, dari kata verb verb itu kata kerja makanya verbal kata verb. oke ingat ini ada subjek ya usual, ada subjek kemudian diikuti have atau has kemudian diikuti oleh verb 3 ini ya. ingat ada subjek have atau has kemudian verb 3 oke subjek have atau has verb 3 nah sekali lagi saya bilang Pesan perfect itu sedikit tricky atau sedikit apa sedikit rumit ya, dalam tanda kutip ya. bukan karena uh, polanya tapi karena penggunaan verbiganya ya. karena tidak semua orang itu bisa bisa tahu verbiganya itu apa gitu ya oke lanjut ya contohnya seperti ini I dengan subjeknya I have yeah, I have Told, told itu adalah ketiga dari tell, ketiga dari tell. Kalau nah, itu verb satu, Ya, verb dua nya told, ketiganya di sana, told. I have told you three times. Saya sudah memberitahumu tiga, tiga kali. Berarti dari dari dulu, ya, dari dulu, ya, dari lima menit yang lalu sampai sekarang, oh, saya sudah memberitahu kamu selama tiga, tiga kali kan penggunaan present perfect itu menunjukkan sesuatu yang di masa lalu berlaku sampai sekarang dan juga ingin menekankan ingin menekankan aspek ininya so, berapa lamanya atau berapa kalinya nah, ini seperti ini ya I have told you three times saya sudah ngasih tahu kamu selama tiga kali tapi kamu nggak mudah mudeng, mudeng misalkan seperti itu ya I have told you inget I have Kemudian Vok 3, 3. Ini Vok 3 bukan Vok 2 ya. Nah, contoh lagi biar lebih lebih ini lebih apa? Lebih lebih dalam lagi. She has, she has chosen my, uh, sorry, she has chosen her, uh, she has chosen her. Ini aja deh, tidak perlu pakai ini. Tidak perlu apa kalimat keterangan She has chosen her wedding dress. Perhatikan, dia sudah memilih wedding dress itu adalah uh, gaun pengantinnya. She has chosen. Lihat. Ada she di sini. Ya. Ada she, kemudian diikuti oleh have atau has. Ya. Kalau di sini pakai has. Kenapa pakai has? Kenapa pakai has? Karena ada ini. Karena ketemu she, he, it ya, Ingat, I, you, dewi, Pakainya have, she, he, it Pakainya has okay. She has chosen Chosen itu adalah verb 3 ya. Dia adalah verb 3 okay. okay, Yang saya tandai dengan warna biru Itu adalah verb tiga, ya, Terus kemudian diikuti oleh objeknya Nah, ini komplementnya artinya objek bisa ada bisa tidak objeknya bisa ada tidak perhatikan di sini ya Oke. nah chose, sen, itu bentuk ketiga dari choose artinya memilih untuk ketiganya choose ya bentuk pertama sorry bentuk pertamanya choose bentuk keduanya itu choose O nya hilang, untuk keduanya itu kayak gini, chose. Kemudian bentuk ketiganya itu chosen. Seperti ini. Nah, Oke, okay, good. Nah, ini ya, ini adalah apa? kalimat present perfect. Apa itu present perfect? Sekali lagi, sesuatu yang di masa lalu berlaku sampai sekarang. Itu adalah present perfect. Oke, okay. contoh lagi. I do three one more uh, one more example. Oke. Okay. Silakan B. Okay. they have selected the Olympic Committee for two years. Jadi dia sudah, uh, mereka sudah menyeleksi atau mem memilih ya, selected itu sama apa sama bisa diartikan memilih, ya, memilih, select. Makanya kalau kalian uh, ada tombol apa, in, apa uh, program internet apa apa itu ada istilah select. Select itu artinya memilih. Okay. They have selected di Olympic Committee for two years. Di sini ada subjeknya day, ya. Di sini ada kata ganti day. Pasangannya bukan has tapi have. Ingat Ayu Dewi, dia tidak disandingkan dengan has tapi disandingkan dengan have. Kemudian selected, selected ini verb 1 atau verb 2 Ini adalah verb verb atau verb 2 atau verb 3. Ini adalah verb verb 3 kemudian objeknya ini adalah objek ini adalah objek ini adalah objek they have selected the Olympic Committee nah sekali lagi saya akan bandingkan antara present perfect dengan simple price kalau gini Uh, oh, ah, ini ya, select the select di Olympic committee Perhatikan, the select yang bawah ini, yang bawah ini, dia menggunakan simple present seperti biasa. Pop satu, yeah, select di sini masih pop satu. Berarti apa? Tansinya? Simple simple present ya. Kalau yang di atas ini, dia adalah present perfect. Bedanya apa? Pertama, persamaannya adalah dua hal ini masih berlaku sampai sekarang. Ya. Jadi, kalau dia milih itu, milihnya ya sekarang. Sama seperti yang di atas, di atas pun juga masih berlaku sampai sekarang. Cuma yang membedakan adalah kalau yang di atas itu penekanannya itu ingat. Dari dulu sampai sekarang, nah, dari dulu sampai sekarang dia itu sudah memilih Olimpiade. Jadi pemilihan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi dia sudah menyeleksi komite Olimpiade dari dulu sampai sekarang. Nah, yang di bawah ini berarti ke apa? Ingat simple present itu menunjukkan rutin, rutinitas yang pakai f1 ya, rutinitas atau kebiasaan. Berarti sudah sudah keseharian mereka, atau sudah menjadi tugas mereka untuk menyeleksi Olympic Komite. Berarti bisa saja Olympic Komite ini diseleksi selama seminggu sekali atau dua, dua, apa, dua bulan sekali, tiga bulan sekali, satu tahun sekali, dua, dua tahun sekali, seperti itu. Ya. Jadi, bedanya di situ. Sama-sama berlaku sampai sekarang, tapi penekanannya berbeda. Ya. Sekarang, terus apa sih fungsinya yang warna hijau ini? Ada have, has, have, has sama have lagi. Jelas kalau she, he, pakainya has ya, tapi kalau I, you, pakainya have. Terus apa ini? Nah, teman-teman, have di sini dia itu berfungsi sebagai, ini saya akan jelaskan sebagai auxiliary. Auxiliary itu ini silakan di, apa di diputar baik-baik kalau misalkan ini, di video ini, kalau misalkan ini silahkan diulang ya, kalau misalkan ini belum jelas. Auxiliary itu adalah kata yang tidak punya arti. Kata yang tidak punya arti, ada di situ hanya untuk kepentingan tensis saja. Jadi hanya untuk menerangkan tensis. Jadi dia tidak ada artinya. Jadi teman-teman, have sama has di sini, itu bukan have yang artinya punya di kamus. Kalau kalian lihat kamus, have itu pasti artinya punya. Kamus bahasa Indonesia have. Artinya punya. Berarti have yang di sini, yang artinya punya itu, yang di kamus itu adalah bagian dari verb. Bagian dari kata, ter, kata kerja. Nah, have yang di sini itu berbeda dengan itu. Have yang di sini itu adalah sebuah auxiliary. Auxiliary itu tidak ada artinya, it has no meaning whatsoever. Dia nggak punya makna sama sekali. Dia ada di sini hanya untuk menjelaskan tenses saja. Jadi di sini tuh, oh berarti dia tensusnya adalah present per, perfect itu aja. Jadi dibacanya itu jangan saya punya bilang kamu tiga kali itu enggak. Karena di sini tidak diartikan punya, di sini itu hanya menjelaskan tensesnya saja, gitu ya menjelaskan tensesnya saja sekali lagi ini have has yang di sini itu bukan kata kerja melainkan ya, melainkan sebuah auxiliary auxiliary sekali lagi tidak punya makna hanya menjelaskan tensis saja nah di sini dia ingin menunjukkan bahwa tensisnya itu adalah tensesnya itu adalah present perfect Oke okay, bisa dipahami ya. Okay, Silahkan ditanya nanti di pertemuan selanjutnya atau ini ya. Okay, nah dan juga perhatikan, auxiliary dalam present perfect atau tenses yang bersifat perfect nanti ada past perfect, ada present perfect. Verb tiga itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus disandingkan dengan Auxiliary-nya auxiliary perfect. Itu have sama has. Itu harus disandingkan. Sama halnya ketika kalian dulu belajar continuous, misalkan she is waiting. Ya, ingat kalau continuous itu kan kalau ada verb harus ada apa? Harus ada to, to be, ya enggak? Masih ingat kan ya? Nah, ini rumus wajib, ya, rumus wajib. Jadi dua hal ini harus bersandingan. Verb itu harus dilengkapi oleh tubi kalau tidak dia tidak bisa berdiri berdiri sendiri jadi coping itu ringkik karena dia tidak bisa berdiri sendiri nah hal ini pula ya, hal ini pula yang berlaku dalam present perfect present perfect teman-teman itu dia tidak punya ya, tidak punya uh, Maaf, nah, top tiga yang di present perfect itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, misalkan seperti ini ya: si chosen, ada subjek, kemudian langsung top tiga, nggak boleh ya. karena salah. Karena salah, kenapa top tiga itu tidak bisa berdiri sendiri? Harus disandingkan dengan ini, apa? dulu. Nah, auxiliary dari present perfect itu adalah. Has untuk she ya. tapi kalau dia I, you, they, ya. I, you, they bukan pakai bukan pakai has tapi pakainya has. ini ya ingat auxiliary itu adalah sebuah sebuah kata yang tidak punya makna hanya untuk pelengkap tenses saja jadi me, me apa, menjelaskan tensesnya itu apa? Nah, dan juga top tiga itu tidak bisa berdiri sendiri harus disandingkan dengan disandingkan dengan auxillary. Nah ingat auxillary dari present perfect itu adalah uh, <coughs> dari present perfect itu adalah has dan juga have. Kalau Ayu Dewi pakainya have kalau she-he-it pakainya has. Oke. Okay? Nah. Itu auxiliary ya, jadi ingat yang hijau ini auxiliary. Jangan lupa, ini bukan kata kerja yang ini ya, bukan kata kerja have yang ini ya. atau guys yang ini yang di kamus. Bukan, ini adalah auxiliary. Oke, okay. nah, lanjut ya. Kemudian kalimat negatif. Nah, kalimat negatifnya itu gampang, sangat gampang sekali karena dia sudah ada auxiliary, maka tinggal ditambahin not saja. Nempel ke... Okselerinya jadi nggak perlu pakai don, nggak perlu pakai doesn't, nggak perlu pakai didn't, dan sebagainya. Jadi tinggal ditempeli not setelah auxilary-nya. Contoh di sini ya, ini rumusnya ya: nya tetap utuh ya, ketiganya utuh nggak, nggak lari kemana-mana, tetap utuh ya. Contoh: I have not ever gone to Yogyakarta even once. Saya belum pernah ke Yogyakarta sekalipun. Even once itu artinya sekalipun gitu ya. I have not ever gone to Yogyakarta. Even once, perhatikan di sini ada subjek as usual, kemudian ada have. Apa itu have di sini? Oxel, auxiliary, tidak ada maknanya, hanya menjelaskan tensi saja. Ya, jadi, jangan dibaca. Saya tidak, maaf, saya punya tidak gitu Enggak ya. Have di sini dia ada artinya. Kemudian gone, Nah ini kata kerjanya di sini, ya. fokusnya ke sini. Berarti saya ini ada notnya kebetulan. Dan not itu dia kalimat negatif. ya Kemudian ada ever, ever itu kalimat keterangan, keterangan waktu. Saya tidak pernah pergi ke Yogyakarta sekalipun. Ya. I have not ever gone to Yogyakarta even once. Even once, sekalipun belum pernah. Even once itu sekalipun. Okay. Nah ini bentuk dari apa itu bentuk dari kalimat negatifnya. Jadi nggak perlu pakai don, nggak perlu pakai didn't, dan juga tidak perlu pakai tidak perlu pakai doesn. Karena dia sudah ada auxilary-nya jadi tinggal ditempelin ke ditempelin ke Jadi berdiri letaknya itu setelah auxiliary-nya. Nah, kebetulan auxiliary kalimat ini itu adalah adalah have. Jadi I have not atau biasa singkat sebagai haven. I haven. Oke. Okay. Beda dengan heaven yang surga itu ya, beda sama heaven yang ini ya. Kalau yang ini di yang kanan, yang ini itu bacanya haven. Haven pakai n. Tapi yang ini itu mati di Yeah, jadi haven't, I haven't ever gone to Yogyakarta even once. Beda ya, yang heaven yang artinya surga ini dia mati di and, tapi yang heaven yang ini dia mati di teh. Haven't, I haven't, I haven't even sorry, I haven't ever ever gone to Yogyakarta even once. Sorry, yeah, I haven't. Tehnya kedengeran walaupun pelan sekali dan juga sedikit terlambat. Gak masalah, haven. Tuhan, masih ada haven. Kalau yang ini, yang kanan ini haven, jadi mati di N. N, bulat, dampak haven itu artinya surga. Ya. Kalau yang ini, haven. Tuh, jangan lupa hilang, boleh pelat sedikit, boleh pelan sekali, juga boleh, tapi yang jelas jangan mati di N. Ya. jangan. Haven, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, tanggal di apa kayak kayak apa itu kayak habis apa habis makan gitu misal dikit gitu juga gak masalah heaven jangan jangan jelas jangan mati di n karena nanti bisa ketuker sama yang ini ya ketuker sama yang ini karena bacanya mirip cuma yang ini uh, dia apa itu uh, matinya di teh kalau ini matinya di n ya. oke okay. nah itu kalimat ininya oke okay, kalimat apa kalimat Kalimat negatifnya, nah, kalimat tanyanya gampang, tinggal have-nya atau has-nya, auxiliary-nya itu lari ke lari ke depan. Kon okay. itu satu-satunya apa? Go, ya. satunya go. Keduanya adalah when, go, when, con. go, when, con. Oke, okay. yang ketiga, have you ever already taken a pet? Berarti bahasa Inggrisnya, Oh, sorry, bahasa Indonesia itu okay. uh, satunya itu bukan, bukan, bukan token karena token ini bentuk ketiga, ketiga bentuk satunya itu adalah take, artinya mengambil. Tapi kalau disandingkan dengan a bath atau a shower, take a bath atau take a shower, itu artinya man, mandi man, yeah. take take, take artinya mengambil tapi kalau disandingkan dengan bed sama uh, ini uh, shower itu artinya bukan lagi bukan lagi ini ya, bukan lagi mengambil tapi mandi mandi gitu, langsung ya. cuma caranya berbeda kalau taking taken a bed itu mandinya pakai pakai pakai ini pakai bed atau pakai kolam itu ya kolam kecil itu loh ya yang buat berendam itu ya, itu bed namanya pakai kalau ada yang bilang itu ember tapi enggak ember kan bet itu ember tapi bukan ember aja bet itu ya itu apa? kalau bahasa jawa bilangnya jeding. Dan kalau orang ini apa ya bilangnya itu ya itu yang buat air itu ya kolam kolam kamar mandi apa sih namanya ya itulah ya kalau take a shower take shower itu mandinya dari dari ini dari shower jadi dua hal yang dua hal yang berbeda artinya sama-sama mandi, cuma cara mandinya beda gitu. Loh. Ya. Kalau yang ini take, take a bath atau taken a bath kalau ya pakai pertiga itu artinya mandi tapi mandi ini mandi berendam gitu ya. Kalau orang berendam kan kalau mandi orangnya yang nyemplung. Ya. Tapi kalau kita mandi airnya yang datang ke kita karena kita pakai gayung gitu kan ya. Nah itu bath. Ya. Tapi kalau shower itu mandinya itu pakai pakai shower atau pakai sesuatu yang menggerocok dari atas shower atau airnya dari atas itu bilangnya shower, ya. Nah, gampang, aku tinggal lari ke, lari ke depan. Nah, biasanya present perfect itu dilengkapi oleh seperti ini. This since itu artinya sejak, ya. since itu sejak for itu uh, selama dua bulan. Jadi selama. Gitu. I have worked in this. bikin kalimat ya, sama ya. Saya bekerja di perusahaan ini selama dua, dua tahun. Jadi teman-teman apa intinya perhatikan bentuknya seperti ini seperti yang saya jelaskan tadi di apa di selesai, sebelumnya tadi. Cuma ini biasanya dilengkapi oleh keterangan waktu ini for 2 years. Artinya adalah berarti dari dua tahun yang lalu sampai sekarang saya sudah kerja di perusahaan ini. Nah. Jadi gampangnya kalau kalian menggunakan ini apa present perfect itu artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ini ya tel telah telah itu kalau dalam bahasa indonesia telah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai ini bentuknya keterangan waktu telah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu artinya artinya ten uh, apa? Bukan, bukan ke kata, bukan ke kosa kata, tapi larinya ke tenses. Kalau di kita kan pakai keterangan waktu ya, telah gitu kan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau mau, kalau kalian bingung belum bahasa Inggrisnya, telah itu apa ya? Bukan kata, telah itu. Kalau dalam bahasa Inggris, bukan kata, melainkan sebuah ten, tenses yang disebut sebagai present present. Iya, makanya jangan ketipu. Jadi, misalkan telah itu bahasa Inggrisnya apa, loh? Telah itu, kalau kalian menggunakan present perfect, itu sudah berarti telah. Sebenarnya nah, ini bisa diterjemahkan: "Saya telah bekerja di perusahaan ini selama dua, dua tahun." Nah, ya. jadi artinya itu telah, ya. Kalau ingat, kalau dalam bahasa Inggris itu tenses berupa tenses, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu berupa kata keterangan waktu waktu ya jadi beda memang ya karena kita tidak mengenal tenses ya maka kita mengenalnya kata kata keterangan waktu tapi kalau dalam bahasa Inggris itu berupa ten tenses Oke. nah ini ya ada never never itu tidak pernah contohnya karena gini ya karena kalau kita tidak pernah itu kan berlaku sampai sekarang misalkan I have number written. Uh, ini curhat ya. Ini curhat karena saya. ini, I have number written tulian. Ini aja deh, nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai, nggak usah pakai ini. perangan waktu yang di sini. I have Never eaten durian. Saya belum pernah makan durian. Jadi, kalau dia berupa negatif, bisa diartikan be-belum. Kalau dia kalimat negatif, bisa diartikan belum Contoh, saya belum pernah makan durian. I have never eaten a durian. Eaten itu 3 tiga. Vok satunya eat. satunya eat. Makan itu loh ya. Satunya it, ya. Keduanya it, ya. At, gitu ya. Ketiga, ketiganya eaten, ya. makan. Tapi bentuk ketiga. Karena dia vokal ingat ketiga itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh auxiliary. Auxiliary, auxiliary itu ingat ya, itu tidak ada artinya. Ada di situ hanya untuk kepentingan, kepentingan ten. Jadi tidak ada artinya. Jadi jangan jangan diterjemahkan saya punya tidak pernah makan durian. Nah, have ini enggak ada artinya, teman-teman. Jadi jangan diartikan, nggak usah repot-repot mengartikan. Langsung fokus ke kata kerjanya. Kalau diarti ya, saya coret ini dalam konteks makna ya. Saya tidak pernah makan durian. Nah, never itu artinya tidak pernah. Lawan katanya adalah at, ever. Ever itu Artinya, pernah. Ini boleh misalkan seperti ini. Ini yang seperti dicontoh contoh itu ya. Di atas ini ya. I have never eaten a durian so far. Saya belum pernah makan durian sejauh ini. So far itu sejauh ini. So far. Boleh pakai yet juga. Misalkan gini. Tapi ingat ya. Dalam bahasa Inggris, yet itu... Uh, boleh ada, boleh tidak. It's optional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Optional itu pilihan. Makanya, nah, kalau kalian lihat kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya belum itu pasti ya. Bahasa Inggrisnya belum itu pasti ya. Apalagi kalau kamusnya itu yang ini ya, yang 5000 kata, 7000 kata kayak gitu ya. Pasti kalau belum itu bahasa Inggris, Inggrisnya ya. Tapi sebenarnya teman-teman tanpa yet pun kalimat itu bisa diartikan belum. Seperti ini. I have never eaten a durian. Ini kalimatnya negatif. Pernah. Tidak pernah. Apa artinya saya tidak pernah makan durian? Boleh. Tapi juga, juga bisa diartikan saya belum pernah makan durian. Jadi boleh pakai, boleh tidak. Makanya. Itulah perbedaan bahasa Indonesia dan Inggris. Satunya itu dalam bentuk kata, berbentuk kata tadi ya. Satunya berbentuk tenses, kan? Satunya berbentuk kata lagi yang di sini bentuknya ten, tenses juga, kan? Makanya bedanya di situ. Ya, nanti untuk lebih jauhnya nanti akan disinggung di kelas intermediate. Jadi nggak perlu ini, nggak perlu, nggak perlu ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Kalau ini Nanti, kalau masih pertanyaan itu belum terlalu menjawab, nggak usah khawatir karena nanti di kelas intermediate kalian ketemu lagi Karena tensis itu penting, makanya sering diulang-ulang. Oke, nah sekarang kita akan fokus sedikit ya, eh, sedikit ke kata kerja. Inilah teman-teman, kalau kata kerja yang berkarak ed, ed, itu gampang, itu disebut apa? reguler, regular. Nah, sekarang kita akan coba lihat irregular verb. Apa sih irregular verb? Irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak bera, tidak beratur. Ini dari kata regular. Regular itu artinya yang ini ya, yang ini itu artinya regular ini, ya teman-teman, ya, yang saya Kuning ini, kan makanya kalian sering sering dengar regulasi, regulasi Reguler itu artinya sesuatu yang teratur. Nah, ada imbuhan kata ir di depan, itu artinya berubah menjadi tidak tidak beraturan. Jadi ir di di, di depan ini dia mempunyai makna negatif. Yang ir yang ini ini ya, yang kuning ini dia kata dasarnya, ketambahan ir jadi menjadi kalimat ini apa menjadi uh, negatif jadi tidak beraturan. Nah, ini ya perhatikan uh, rise rose risen. Nah, ini ini pop satunya ya satunya ini nolnya rise rose rising ada ya. beat beat beaten Duanya sama beat juga top tiganya beaten jadi tambahan. Nah, ini agak unik. Ada yang dia itu bentuknya 1 2 sama, kemudian 3-nya beda. Contohnya yang ini. Ada juga yang bentuknya itu teman-teman, yang dia form satunya ini bikam, kemudian form nya berubah jadi bikin form tiganya balik lagi ke bentuk pertamanya tadi, bikam. Jadi bikam, biken, Jadi dia dari bentuk apa bentuk satu, berubah bentuk baik balik lagi ke bentuk satu. Jadi mirip, bentuk satu dan bentuk tiganya itu sama. Ya. Ada juga yang seperti ini. Bikin, bikin, bikin. Bentuk satu, dua, tiga itu benar-benar berbeda. ya Oke, ada ya. ada bring, brok, brok. Ini dua-duanya sama, dua-tiganya sama. Ada yang... Bentuknya itu tambah aneh lagi. Kenapa? Karena ikana, bentuk 1, 2, dan tiganya itu sama persis. contoh ini. Broadcast, broadcast, broadcast. Sama. Ada lagi contohnya ya. Nah, ada satu lagi. Ini saya tunjukkan. Oh, bentuknya itu sama aja, saya mengerti. Nah ini put put put, kan satu dua tiganya sama. Put put put, jadi nggak ada putet gitu nggak ada ya. Putet atau apa, puten apa putan atau apapun nggak ada, adanya put saja. Karena put itu bentuk satu dua tiganya itu sama. Ya. Bentuk satu dua tiganya itu sama. Nah sekarang ada juga yang tulisannya itu sama persis, cuma bacanya berbeda. Contoh lagi, read, read, read, read, read, read, read, read, read, read. read. Ya. Tulisannya sama, cuma bacanya beda. Read, read, read. Terus kalau kapan kita bacanya read? Kalau dia penandanya itu apa? Kalau dia ada auxiliary-nya, okse, jadi kalimatnya. I have read your book. Saya telah baca bukumu. I have read. Okay. Kalau ada read-nya, berarti dia kalau dia, di, kalau dia ada maaf, kalau auxiliary-nya, maka read, read itu bukan dibaca read. Bukan dibaca yang sini, tapi dibacanya yang sini. Oke, okay. Ini ya. Jadi ada bermacam-macam bentuknya. Nah inilah maka, maka mengapa dinamai sebagai irregular karena tidak sesuai atau aturan atau tidak aturan. Aturannya kan ya, aturannya itu. Aturannya kan sebenarnya kalau kata kerja itu kan harus ditambahin ed, ya. aturan aturan bakunya itu toh, Kalau kalian ini kan pelajari kan eh, belakangnya itu harus ada ed, -ed Contoh ya. Nih, ya, saya belakang dulu biar ini Contohnya gini, I, kerja, work, work jadi apa? Jadi work, jadi work. Ini kan co harusnya seperti ini, jadi work harusnya seperti ini. Belakangnya itu ditambahin ed, harusnya seperti ini. Tapi yang ini teman-teman, yang, yang tadi, ini kan work, work. Work. Jadi tambahin ed saja. Yang ini, yang ini itu tidak ada, yang ini itu tidak ada, tidak bentuknya itu tidak mengikuti itu, makanya disebut sebagai irregular. Yang tadi yang pakai ed itu disebut regu, regular, umum atau beraturan, umum atau beraturan. Nah ini tidak beraturan karena bentuknya itu bisa kemana-mana itu kan? ada yang Sekali lagi, ada yang bentuknya sama terus, ini ada hit, ada hurt, ini kan bentuknya sama terus. Ada yang bentuknya 1, 2, 3 itu berbeda. Ada yang bentuknya itu 1, 2 sama, bentuk tiganya beda. Ada yang 1, 2, 1, 2 itu beda, tapi yang ketiga itu balik lagi sama seperti bentuk pertamanya. Itu ada. Makanya, hati ha, hati. Nah, terus kalau ada pertanyaan misalnya di mestinya bagaimana cara me, apa, me, apa, menguasai irregular verb bagaimana cara menguasai itu jawabannya adalah simpel dihafalkan <laughs> jawabannya simpel dihafalkan kenapa ya saya pun dulu waktu belajar pun dihafalkan gitu jadi kalau dalam bahasa arab itu kan ada domir ya ada domir ya yang apa sampai sampai lima sampai sebelas itu ya kalau bahasa Inggris itu gampang tinggal tiga ini kok, jadi kalian nggak perlu repot. Jadi kalau dalam berbahasa itu pasti ada menghafalkan, sama seperti apa? Sama seperti bahasa Prancis itu ada konjugasi ya dihafalkan juga. Bahasa bahasa belajar bahasa Jerman ada yang dihafalkan, menghafalkan mana perempuan, mana mana feminin. Setiap setiap kata benda itu kalau dalam bahasa bahasa, bahasa Eropa itu ada ada gendernya mana dia laki-laki mana dia perempuan kalau bahasa Jerman ada bonusnya laki-laki perempuan sama Netral itu diapa sama bahasa Inggris pun tapi kalau bahasa Inggris Alhamdulillahnya bersyukurnya atau ininya apa eh, apa eh, beruntung kitanya beruntungnya itu adalah tidak tidak ada gendernya gender itu hanya di she sama gitu Ya, si sama hidup sisanya itu kata kerjanya nggak perlu pakai nggak perlu pakai gender makanya enaknya di situ kita nggak perlu ngapalin gender di sini cukup di sini cukup di bahasa, cukup dii sama hitok Nah yang kalau mau ya silakan yang jelas teman-teman kalau nanti kalian sudah terbiasa menghadapi teks-teks bahasa Inggris maka kebiasaan tersebut akan membantu kalian dalam menghafal Intinya seperti itu. Kalau kalian sering menghafal, sering baca buku bahasa Inggris, kemudian dicari, "Oh, ini kata kecil artinya apa ya?" Kemudian kalian ini apa, ingat, kemudian keluar lagi, lambat-lambat laun akan, akan hafal. Makanya, kalau mempelajari bahasa itu wajib, ini wajib apa? Itu namanya wajib praktik latihan wajib praktis atau latihan karena kalau nggak dipraktekkan itu langsung hilang mau nggak mau ya kalian mau belajar hari ini ya mau apa mau belajar bahasa Inggris sampai, sampai jam katakanlah sampai subuh gitu ya besok kalau kalian nggak mempraktekkan pasti hilang yakin karena bahasa itu bukan hanya dihafalkan tapi juga di digunakan kalau tidak digunakan ini maka uh, Kemampuan berbahasa yang tahu enggak presiden mantan presiden Amerika Barack Obama itu dulu pernah tinggal di Indonesia. Mungkin sudah pada tahu ya, misalnya Barack Obama ya. Nah karena dia pernah tinggal bahasa di Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia. Barack Obama itu bisa bahasa Indonesia. Cuma karena dia itu tidak teman ngobrol apa bahasa. Bahasa Indonesia, ketika sudah jadi politisi dan sudah jadi presiden, maka bahasa Indonesia-nya itu jadi, jadi hanya intok, hanya apa, hanya hanya ekspresi sehari, sehari hari saja. Jadi kalau dia ngomong yang kompleks itu dia sudah lupa, ya kan? Karena dia tidak punya teman bicara, maka dia jarang latihan. Maka dari itu, kalau mau pengen belajar bahasa, baik berbahasa Arab, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa lain, yang harus dipraktekan. Kalau nggak dipraktekkan ya langsung lupa pasti ya. Oke, nah ini verb tiga ya. Oke, nah sekarang untuk nanti kalau ada ini, kalau ada bentuk antara British dan Amerikanya itu saya akan jelaskan di eh, intermediate karena beberapa kosakata, ya, beberapa kata kerja itu ada yang masuk ke Amerika, masuk in, ada dua versi gitu ya. Jadi sepertinya orang Bahasa Indonesia sama bahasa Melayu sama-sama gitu. mirip, gitu. cuma versinya beda gitu ya. Kalau kita biasanya bilang kita berbicaranya bilang, saya bilang. Tapi kalau orang Malaysia bahasa Melayu itu bilangnya saya cakap, cakap. Mereka pakainya kita pakainya bilang, ya. nah, Sama seperti itu. Ada ada perbedaan antara orang Amerika dan orang Inggris. Perbedaannya nanti akan saya tunjukkan di kelas intermediate. Gitu ya teman-teman ya nah sekarang kita ke buku sebentar ini yeah. okay. nah di sini coba perhatikan oke okay. oh ya yes. tadi ini ya tambah kok saya lupa ya maaf, maaf, maaf, maaf nah sekarang tadi yang bentuk ada kata kerjanya sekarang tidak ada kata kerjanya oh, tadi lupa mohon maaf nah yang tidak ada kata kerjanya itu gampang tinggal dipakai apa ini pin pin ini adalah tubi ya bentuk ketiga dari dari tobi bentuk ketiga dari tubuh itu bukan bukan bukan m lagi bukan m lagi bukan w lagi bukan b lagi tapi pin ya ini si has pin jadi dia dulu sampai sekarang itu sudah jadi dokter dia telah dokter ya. nah mungkin ada yang bertanya Kenapa enggak bilang gini aja? He is a doctor. Kan sama toh, kan sama-sama masih berlaku sampai sekarang. Kenapa enggak pakai simple present aja? Kan lebih enak karena ingat, kalau present perfect itu menekankan dari dulu sampai sekarang. Jadi penekanannya waktunya itu gitu. jadi menekankan dari dulu sampai sekarang. Kalau seperti ini, berarti dia menjelaskan bahwa sehari-hari atau rutinitas dia sebagai seorang dok, dokter. Jadi, Mungkin kenalan, boleh. Sir, she is a doctor. She is my wife, she is a doctor. Boleh, yang seperti itu. Dia adalah dia istri saya, dia seorang dok, dokter. Boleh. Tapi, kalau menggunakan yang ini, itu menunjukkan durasi waktunya. Jadi dari dulu sampai sekarang. Jadi, ingat, present perfect berlaku juga sampai sekarang. Seperti hanya sito, present, tapi memberi penekanan yang berbeda. Nah, ingat di sini pakai is ya. Is itu adalah to Tapi ketika dia dijadikan ketiga, ketiganya nya itu bukan bukan is lagi, bukan m lagi, bukan r lagi, bukan were, bukan was, tapi dia bid. Ini verb ketiga, ini bentuk ketiga ya atau past participle-nya dari to be. To be jadi nggak bisa misalkan gini kita mentang-mentang dia pakai is gitu ya Terus kemudian gini she has is a doctor nggak boleh karena setelah setelah harus diikuti oleh bentuk keti ketiga nah bentuk ketiganya ini apa been she has been a, a doctor oke okay. seperti biasa tinggal kalau kalimat negatifnya diganti dari tangga berarti contohnya ini in 703, sorry, 1703, 1703, 1703, boleh, seperti itu boleh Indonesia has not been a country. jadi Indonesia belum menjadi sebuah agak Negara, "has not been" kalau ada "not", artinya tidak. Indonesia tidak negara, itu kan nggak cocok ya. Kalau dalam bahasa Indonesia uh, boleh diterjemahkan menjadi "belum". It "Has not been a country. country" ingat ya, dalam bahasa Indonesia "belum" itu sebuah kata, sebuah kata keterangan waktu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris "belum" itu adalah sebuah tent tenses, masuk ke tenses. Jadi, kalau dia ditambah not otomatis, dia bisa. Artinya, artinya bisa menjadi belum. Jadi, tidak serta-merta. Kalau ada "yet", itu baru diartikan belum tidak ya. Jadi, karena gini, ini kesalahan, salah pahaman orang belajar bahasa Inggris. Karena kalau di kamus, kalau kalian lihat kamus, belum itu bahasa Inggrisnya "yet". Ya, enggak, pasti seperti itu karena ditulisnya seperti itu maka orang Indonesia itu berpikir oh berarti belum itu yet oh biasanya gini not yet <laughs> not yet berarti not yet itu artinya belum berarti kalau nggak ada yet-nya berarti nggak artinya bukan belum cuma tidak aja enggak walaupun dia tanpa yet kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan belum yet diartikan belum ya contoh ini Indonesia has not been a country Indonesia Berarti ya belum menjadi sebuah negara. Jadi, bukan Indonesia tidak sebuah negara. Itu kan aneh ya. Berarti diterjemahkan aja Indonesia belum menjadi sebuah atau belum sebuah negara. Atau belum menjadi boleh. Ya, belum, belum menjadi sebuah negara. Tanpa yet. Jadi yet-nya itu bisa ada bisa tidak. Option, optional, optional. Okay. Oke. Okay. Nah, ini ya, ini. sekarang ada di sini sebentar. Nanti kan, ini ada kalimat seperti tadi ya. Have you been in cold Park? Berarti, kalau ada pertanyaan -pertanya seperti ini, pernahkah? Nah, ini ya, karena ada ini, jadi pernah. Sudahkah kamu ke cold Park? sudahkan kamu ke Wool Park itu ya, nama tempat jawabannya bukan don bukan I didn't tapi jawabannya I I haven't atau I have kalau sudah sudah I yes I have kalau belum no I have. Haven't. jadi bukan lagi I don't I have tapi I haven't atau I have kalau sudah ya jadi menyesuaikan tenses tensesnya jadi kalau ada yang kalau ada kalian ditanya orang have you ever visited Borobudur? Jawabnya yes I did Alah, kenapa? karena nggak sesuai pertanyaannya, tensisnya have you ever visited Candi Borobudur? jawabannya, yes I I have, karena ditanyanya, ditanyanya have you, maka jawabnya yes I, I have bukan I did nah. jadi, jadi pertanyaan dan juga ini, itu harus di disesuaikan pertanyaan dan juga uh, pertanyaan dan juga jawaban itu tensisnya harus disesuaikan okay. nah, yang seperti ini bedanya adalah, kalau yang ini. have you ever apakah kamu pernah kalau yang di atas itu sudahkah kamu, boleh ya. kalau yang di dua ini, pernahkah kamu ke Taj Mahal have you ever been Oh, kalau ini pakainya sin ya maaf, have you ever seen the Taj Mahal, sin itu bentuk satunya see, ya, si see itu melihat, ya. si bentuk keduanya so, ya. bentuk ketiganya sin, ya. jadi bukan have you ever seen, tapi have you ever seen, pakai bentuk ketiga, have you ever seen the Taj Mahal, jawabannya yes I have, atau no I haven't tergantung ya kalau sudah pernah ya jawabnya yes I have tapi kalau belum ya no I I haven't ya oke okay. have you ever seen pakai seperti tiga berarti di ter pernahkah kamu karena dia pakai ever maka diartikan pernahkah pernahkah kamu melihat tas mahal berarti kalau saya ya no saya belum pernah bertiga have nah ini singkatan ya I have itu singkatan Singkatan dari I have itu dibacanya af, af, jadi langsung a mati di f mati di v ya maaf. bukan f mati di v af, af, been to angel Falls. saya pernah pergi ke angel Falls. saya per saya dulu pernah pergi ke angel fall, I've heard it on television, sorry I've seen it on television saya pernah Mendengarnya di tele televisi. Nah, ingat, kalau media itu pakainya on, bukan pakai in ya. Bukan pakai in television, pakainya on television, sama seperti kalau radio on. Radio bukan in, radio karena kalau media baik cetak, tulis, elektronik itu pakainya on, bukan in. Makanya, on internet bukan in internet. Karena internet itu bagian dari media online, makanya on internet. Sama juga ke, kalau merujuk ke sebuah eh, media tertentu, nama media, contohnya on Jakarta Post, misalnya, atau on Jawa Post, bukan in Jawa Post, tapi on Jawa Post, karena Jawa Post itu bagian dari media. Nah, kita kemarin sudah belajar ya internet, ya apa-apa, nanti kalau masih belum paham kita ketemu lagi di kelas intermediate nanti akan saya jelaskan lagi ya oke okay. I haven't apa ini I haven't been there I haven't been there saya belum pernah ke kesana jadi kalau misalkan Pak Lukman ditanya, Have you ever been uh, in Mekah? Di gitu, Mekah gitu. jawabannya No I haven't been there saya belum pernah kesa sana, ya. I haven't pindah. Nah ini, nah yang ini itu I have never, itu saya tidak, tidak pernah. I have never, uh, kali yang ini ya, I have never heard of it. Saya belum pernah dengar tuh, okay, kalau bahasa Indonesia ya. Saya belum pernah dengar tuh, I have never heard of it. Pakai okay, heard yang ini ya. Heard itu dari kata hear, hear itu mendengar. I hear you, I hear you, hear, ke-2 nya, heard, ke sama, heard juga, yeah. here heard, heard, sama, yeah. makanya, I have never heard of it, saya belum pernah dengar, sama seperti hanya kalau, uh, apa itu kita pengen bilang, saya belum pernah, apa, belum pernah, Uh, makan pizza misalkan, ya. belum pernah makan pizza. Bahasa Inggrisnya gimana? I have never eaten with pizza. I have, I have never, never itu artinya tidak pernah. Yang ini ya. I have never eaten, eaten itu bentuk ketiga ya. Ingat sambingannya bentuk ketiga karena dia ada auxiliary dan bentuknya present perfect. Per I have never eaten pizza. Saya belum pernah makan pizza. Oke. Okay. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada buku ya. Silahkan dilihat. Kemarin saya sudah kasih ya. Paling kemarin, kemarin siswa kita sudah dikasih buku yang ini ya, yang apa? Uh, essential Grammar ya. Iya, yes, sudah, bisa. Ya, itu di unit 15, jadi kalian boleh ini, teman-teman ya silakan oh, ini ada ininya, tuh kan ada have plus ini bentuk ketiganya dari lose, lose itu hilang ya, lose jadi lose, lost, lost gitu ya. ada do, dan done nah, ini bentuk ketiganya, ada gone gone itu dari go, when gone ya, ini ya Nah, ini ada contohnya silakan nanti latihan. Duh, ini ada Pak Elwin ya? Pak Elwin? ada ini, ada Pak Elwin ya? Oke, Pak Elwin sedang ini, sedang apa? Sedang juga, berarti saya nggak bisa ini nggak ya? bisa interaksi ya udah, apa apa? Ya, Mister, bisa. Oh, bisa ya? Oke. Maaf ya, Pak? tadi soalnya saya kira nggak ada yang datang, makanya eh, apa? Eh, direkam saja gitu ya. Direkam nanti di di share gitu. Oh, ternyata hmm. kalau Pak nya datang ya saya akan inbox dulu gitu ya. Uh, Pak, tadi mendengarkan nggak Pak, penjelasan tentang uh, present simple, eh present perfect? Mendengar, Mister. Oke. Okay. Present perfect digunakan untuk apa, Pak? Untuk penekanannya pada uh, waktu yang sedang berlaku sampai saat ini. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Jadi Uh, seperti tadi, misalkan Bapak bilang, uh, bapak bilang uh, I am a farmer. Berarti Bapak menekankan bahwa sehari-hari Bapak itu peta petani. Betul. Kalau menggunakan simple present, betul. ya enggak Pak? Simple present, ya, I am a farmer. Tapi kalau Bapak ingin bilang bahwa Bapak itu sudah jadi petani sejak tahun 2010, misalkan. Berarti I have been a farmer since 2000 sampai yeah. jadi penanya berbeda ya penekanannya berbeda jadi kalau simple present itu menjelaskan suatu situasi yang sehari-hari atau rutinitas atau status sosial sampai sekarang jadi misalkan I am a single misalnya saya masih single atau I am married kan saya sudah menikah I am married tapi kalau menjelaskannya ini apa itu menjelaskan bahwa saya sudah single sejak dua bulan yang lalu, misalkan. Berarti putus sama pacarnya atau bagaimana gitu ya, bilangnya. I have been single since two months ago. Jadi menekankan dua hal yang ber... Uh, apa Kalimatnya sama-sama sama berlaku sampai sekarang. Ya. Cuma menekanannya berbeda. Nah, berbeda. Berbeda. Berbeda. Berbeda. Berbeda. berbeda. nah, sekarang coba, Pak. coba Pak. Uh, ini ya Pak. Ini ya kita uh, apa? Kita kerjakan ini ya Pak. Ini ada ini Pak. Apa ada sebuah ini? sebuah apa ini? Sebuah kalimat ya yang ini ya Pak. Ini ada kalimatnya before sampai sekarang, gitu kan? Sampai sekarang, gitu kan? Before sampai sekarang. Before itu dulu, now itu sekarang. Sepatu itu kotor kemudian dibersihkan. Berarti dia bilangnya he has clean issues shoes. Jadi dia telah. Gitu. Bahasa indonesia gampang telah. Tapi ya tidak semua has itu diartikan telah. Makanya hati-hati. Okay. He has clean he shoes. Coba Pak nomor dua Pak. Kira-kira mana Pak? Ini sudah ada pilihannya. Tinggal membuatnya sebagai apa? Present perfect. Yeah. Iya. Si ini? He has closed the door. Oke, okay. she has closed the door. Close-nya bagaimana, Pak? Coba diucapkan di lagi. He has closed the door. Oke, okay. okay, good. Close ya. Berarti mati di B. C. Berarti dia reguler atau irregular, Pak? Uh, regular. Mr. Regular ya, karena mati hmm. di E atau D. Itu reguler. Oke, okay, bagus. Nomor tiga, Pak. Uh, nanti coba ya yeah. they uh, they they went they have eh uh, apa ya untuk ketiganya pak ketiga dari go itu apa they they have gone to bed eh okay, good I've gone to bed dia sudah pergi tidur sudah pergi tidur atau telah pergi tidur nggak masalah ya oke tapi yang jelas situasinya itu dari nonton sampai tidur, artinya menunjukkan durasi tersebut dari dulu sampai sekarang. Berarti sekarang orangnya masih tidur apa enggak, pak? Kalau seperti ini? Masih tidur. Masih tidur, bagus. Nanti karena ada satu lagi temennya yang perfect yaitu pas perfect nanti akan keluar di uh, intermediate yaitu peristiwanya itu sudah selesai. Jadi sekarang sudah bangun lagi. Itu nanti ada. Oke, okay. uh, yang ini pak bagaimana pak? Nomor 4 sampai Uh, nomor empat ya, But, uh, ini selanjutnya hujan, yeah. kemudian uh, sudah terang lagi, bagaimana Pak? It has stopped raining. Okay. It has stopped raining, good. It has stopped raining. Oke, nomor lima Pak, nomor lima. Nomor uh, lima. Uh, he has... He has... Uh, he has, bagus. He has, has uh, uh, ya. Yeah. Ini kan berarti he dia mandi had. sudah ini toh sudah saya mandi. Berarti bagaimana? Mandinya itu proses dari dia nyebur sampai dia selesai. Berarti bilangnya bagaimana pak? Yang ini ya pak. He, he has he she has had a bath pak. She has had. Nah ini ya. Ini agak agak repot karena dia ada double, double have, tapi yang satu itu bukan jadi seperti ini, Pak. So yes, ya, intro ya. He has had the blood, sangat tulis di kolom chat ya, Pak. Perhatikan, Pak, he has had the blood. Has yang di depan ini dia, apa, Pak? tadi, Pak. Auxiliary, auxiliary, it has no, it has no meaning, nggak punya art. nggak arti, nggak punya arti. Had a bed itu artinya mandi gitu aja. Ngamati ke bed sama. Berarti dia telah mandi. Mandi. Mandi. Berarti sampai sekarang dia sudah mandi atau belum, Pak? Sampai sudah sekarang mandi. sudah mandi. Sudah. sudah, sudah. Ya baunya sudah harum F dan sebagainya F ya. F so, ya. It has at a bed. Oke. Okay. ya berarti ada dua ini dua apa itu dua head yang berjajaran. Jangan bingung. Yang depan itu dia auxiliary. Yang Kedua, yang bilang ini apa, Pak? Kata ker. kerja bentuk keberapa, Pak? Bentuk ketiga, oke. Okay, good ya, have, had, had, bentuk ketiganya sama, ya. Oke, okay, yang terakhir, Pak. Nomor enam, ini ada ada lukisan, terus kemudian apa? Rokok semua, Pak. Rontok semua, gitu Tadi apa lukisan yang di dinding itu? jatuh gitu. Nah ini yang mana Pak? Ini pakainya the the apa ini? The. Yang apa nih jatuhnya apa Pak? Painting. Kedua. Painting ya. Painting yeah. ya lukisan ya. The painting. Yeah. the painting. The painting mana? The painting. The painting has uh, fallen down. So the, the painting has fallen down. Top satunya Paul. Top keduanya Fell. Fell. Ketiganya Poland. Poland. Ketal, rozp, fal, fallen, fallen, good, fell, fall, fallen, fall, fell, fallen, ketiganya fallen. Oke Pak, silakan Pak di uh, ini Pak, coba Bapak buat uh, lima kalimat ya, lima. Bapak ada nanti nggak Pak atau sedang di apa? Ada kegiatan lain misalkan? misalkan tidak, ini, tidak, tidak, Mister saya di rumah. Oke, silakan ini Pak buat lima kalimat menggunakan present perfect. Tolong subjeknya di jadi jangan cuma I saja dan juga kata kerjanya tolong diacak. Jadi jangan cuma apa read, jangan cuma write aja. silahkan pakai yang lain juga. Gitu ya, Pak. Saya kasih hmm. waktu lima menit ya, Pak. Hmm. ya, Mister Oke. saya coba. Silakan. Tidak apa-apa, Pak. Jangan tanggung salah. Dan juga misalkan dibuat kalimat negatif langsung, misalkan I have never. Visited my daughters since apa gitu boleh. Silakan ya Pak. Nah. Uh. apa? eh belum belum ya oke, silakan, nggak no, no. apa-apa silakan masih ada waktu ya sampai coba coba diingat-ingat pak sepertiganya eh, apa gitu yang ini nanti kalau salah nggak apa-apa ya nggak usah panik oke silakan waktunya masih 3 menit lagi silakan. dari teman-teman ini apa wakah milenial kalau pengen liputan juga nggak masalah silakan nah <laughs> ini sudah apa? sudah ini nulis ya, oh pak ya. oke saya, kita bahas ya pak atau sedang menulis ya saya tunggu ya kalau tidak nanti ini saya muat salah das ya Oke, okay, ya, sudah misal. Sudah ya, oke. Okay. Kita nah, ini ya, kita bahas ya. Oke, okay, nomor satu yang awal yang pertama. I have never gone to South America. Uh, nah, berarti bahasa indonesia bagaimana, Pak? Saya belum pernah ke uh, South America. Good, ya, itu ya, maksudnya kalau bahasa Inggris itu belum itu tidak sama-sama artinya ya. Karena biasanya kalau diartikan belum itu kalau ada yet-nya. Gitu. Karena di kami Indonesia itu biasanya belum itu, bahasa Inggrisnya not yet. Pasti kayak gitu. nggak uh, seperti itu ya, teman-teman. Kadang yet itu sifatnya optional Boleh ada, boleh di tidak. Ya. Ya. Kalau tanpa yet pun, ini diartikan sebagai be belum Berarti pelaku ini kira-kira sampai sekarang pernah ke Amerika Selatan belum, Pak? Belum belum ya dua-duanya be, belum ya maksudnya eh, ini artinya itu belum ya. dia belum pernah berlaku sampai seka, sekarang Dan. jadi kalau bahasa inggris bahasa eh, pensis, kan seperti ini ya. kalau misalkan dia pakai simple present Nah, perhatikan, ada dua kalimat yang sama, cuma tensisnya berbeda. Yang atas itu menekankan bahwa dari dulu sampai sekarang belum pernah ke South America. Tapi kalau yang ini, berarti dia sehari-hari belum pernah ke South America. Kebiasaan dia itu tidak pernah pergi ke South America. Dua kata yang sama berlaku juga sampai sekarang, tapi penekanannya berbe berbeda. berbeda. Nah, kalau kalimat seperti ini memang cocok pakai yang Alasan perfect daripada ini karena ini sudah tidak relevan, rutinitas. Yeah. Oke, okay. yang sekarang she has taught since 2015. Oke, okay. perhatikan pak, uh, dia sudah mengajak. Oke, okay. nah kalau yang ini pak, ini disebut kalimat transitif pak. Kalimat transitif itu harus ada objeknya. Pak. Hmm. Jadi ada dua kalimat, kalau kita belajar semantik, kalau bahasa Inggris itu ada kalimat transitif sama intransitif. Kalimat intransitif itu kalimat yang uh, tanpa objek itu enggak masalah. Jadi misalkan, uh, misalkan I sleep, saya tidur. Secara kalimat sudah benar, Pak. Ada subjek, ada verb, sudah jadi kalimat, saya tidur. Enggak hmm. pakai objek, nggak masalah, karena sudah maknanya itu sudah sudah apa sudah dapat tapi kalau misalkan mengajar mengajar apa Nah itu kalau dalam semantik disebut kalimat transitif artinya kalimat yang membutuhkan kata benda atau objek nah ini hmm. misalkan sitot misalkan matematik sitot, ya mat, matematik jadi kalimat transitif sama intransitif itu lebih ke arah makna makanya hmm. belajar semantik, semantik itu mempelajari makna sebenarnya makna sebenarnya dari sebuah kalimat, itu dalam, dalam, dalam ilmu sastra atau linguistik itu diajari itu semantik, lawan katanya itu pragmatik, nah, kalau pragmatik itu makna tersirat ada semantik ada pragmatik, tapi nggak usah sampai jauh-jauh itu intinya kalau kalimat transitif itu butuh objek karena secara makna dia butuh objek itu. Tapi secara strukturnya enggak masalah. Struktur katanya, kalimatnya enggak masalah. Misalkan kayak gini, dia sudah benar secara kalimat karena sudah ada subjek, sudah ada ob, sudah ada kata kerja. Nah, itu unsur elemen utama dari bahasa Inggris. Tapi secara makna kurang karena kalimat ini adalah kalimat Transitive. transitif. Membutuhkan objek She has taught mathematics selama Sejak tahun 2015 Kira-kira dia ini sekarang masih ngajar matematika? Masih kan? Masih. Beda ya dengan seperti ini She teaches math Kalau seperti ini She teaches math Berarti dia menekankan bahwa Sehari-hari dia itu mengajar matematika Mati. Tapi, kalau yang di atas menunjukkan durasi waktunya, dari mulai dulu sampai sekarang, seka. oke, okay. okay. they have learned Al-Quran for two years. Bagus, Pak. Learned, nah ini ada objeknya, bagus karena ini kalimat transitif. Okay. Nanti ya, itu nanti kalau di level intermediate, saya akan membantu itu. Tapi yang jelas, ini sudah benar ya. I have learned a Quran for two years. Pak, sekarang pak, saya tanya, learn ini bentuk satunya apa, Pak? Learn. Oke, Bentuk kebanyanya? Learn. Oke. Kenapa enggak seperti ini, Pak? Bapak pernah lihat yang ini enggak, Pak? Ada learn? Ada learn. Sama-sama. Learn. Ma, di sini mati dita, kali ini mati diga. Kira-kira kenapa lo pakai edit, kenapa nggak pakai yang ini pak? Atau kira-kira yang satu ada yang salah? Bagaimana pak? Bapak memandang ini bagaimana pak? Um, saya tahunya learn, learn, learn gitu, okay. Yang ini baru tahu berarti, baru baru baru pertama kali lihat yang ini. Ya, pernah ada juga eh, yang berakhiran T tapi saya enggak tahu kepertisnya gimana. Berarti praktisnya enggak tahu ya? Saya kasih tahu ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Mister. Iya. Ini, ini mungkin di teman-teman yang ini, yang makannya ini yang juga yang lain ini bisa ini. Jadi yang di pertama ya. pertama itu adalah land. Kemudian, sori. land Kemudian jadi learn. Kemudian jadi learn. Nah, berarti dia reguler atau irregular, Pak? Reguler. Reguler. Nah, yang kedua, itu ada dua versi. Versi kedua itu adalah learn berubah menjadi learn test. Kemudian berubah menjadi learn. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa yang satunya masuk irregular? Kenapa masuk, uh, masuk yang atas masuk regular? Kenapa yang kedua masuk irregular? Dan juga dua-duanya sama dari dari learn. Kenapa kok seperti itu? Karena yang atas ini adalah British, American, no, atau Amerika. Hmm, Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Jadi uh, perbedaan antara Amerika dan British itu bukan cuma sampai ke dari cuma dialek dasarnya aja bukan cuma pengucapannya bukan cuma apa cara nulisnya tapi juga dalam penggunaan pengkategorian ini kata kerja juga kalau yang ini itu dia American kalau yang pakai teh dia British. jadi kalau learn kalau dalam Bahasa Amerika, jadi orang Amerika itu dikategorikan sebagai regu, reguler. Tapi kalau orang Inggris dikategorikan sebagai pire, Nah, Itu juga akan sering muncul. Contoh misalkan, forget, jadi for? Forgot. For Untuk ketiga, ketiganya? Forgotten. For okay. Tapi juga ada gini, Pak. Hmm. forgot forgot. Kenapa kalau yang atas ini Amerika? yang atas ke Amerika. Amerika yang bawah ini British. British. British. Oh. Jadi yang atas ini daripada ini British. Amerika itu identik dengan pen belakangnya. Jadi yang ada te belakang itu jadi identik dengan ten. gitu ya. Contoh lagi. Yang paling sering keluar, namanya perbesar supaya jelas. Yang paling sering, kalian pernah heran, ya, kenapa ada kalimat seperti ini? Coba, I have got my license. God ini beberapa berapa ini? Eh um, 3. tiga, oh, tiga. Oke. Okay. Kalau di kalau kita menghafalkan biasanya bagaimana? I uh, Get, got, gotten, God, yeah, gotten ya yeah. enggak? Nah, got, gotten. Nah, di sini kenapa pakai God? Karena kalau kalian menghafalnya kalau kalian menghafalnya itu get, got, gotten berarti kalian menggunakan cara Ame, cara American. Amerika gitu. Cat, got gotten itu berarti cara berpikir kalian itu cara berpikir orang Amerika. Jadi makanya seperti ini. Got, get, got, gotten. Tapi kalau dalam prakteknya biasanya nulisnya seperti ini. I have got my license. got ini dari mana? Ini dari British ya. Jadi dia get got got. Nah ini British. jadi intinya orang Amerika itu kalau ada ini pakai ini Godgoten forgot, forgotten ya. ini ya ini identiknya jadi apa itu perbedaan antara British dan American itu bukan cuma cara ngomongnya bukan cuma cara nulisnya tapi juga masuk ke dalam grammarnya Makanya nanti kalau sudah masuk level selanjutnya itu akan sangat jelas bedanya itu di mana. Kebetulan saya American Studies, saya punya punya gelar di American Studies. Jadi saya bisa menjelaskan kenapa kok berbeda sampai situ. tapi nah, nanti di sepanjang sepanjang kelas ini ya. Artinya nanti kalau kalian lanjut ya kalian akan akan kemungkinan akan saya jelaskan. Nah, intinya berarti kalau Amerika versi Amerika ini bagaimana? I have But I have my license. Nah itu seperti itu. Nah, makanya kalau di kamus itu seperti ini Yang nah, Ini ya, I have got got slash gotten. Kalau tidak percaya silahkan lihat di kamus kalian. Ini yang video ya, yang apa, yang sedang menonton. Kalau kalau nggak nggak percaya silahkan. Biasanya akan bentuknya seperti ini, di, di garis miringin. Ini pun jaga ini di garis miringin ya Karena bukan berarti itu boleh milih salah satu, gitu enggak. Karena satunya itu Amerika, satunya British. Jadi kayak satunya itu dialeknya orang Jawa Timur, orang Surabaya, satunya dialeknya orang Jawa Tengah. Jadi sama bahasa Jawanya, tapi punya cara, cara ngomong yang berbeda. Jadi I have nah, Ini cara orang ameh. Okay. But, uh, bisa dipahami Pak yang ini? Iya yeah, Mister bisa. Makasih. Oke. Kemudian we have been a farmer for five years. Coba kalau ini bilang apa Pak? a farmer itu boleh nggak Pak? Bisa boleh. Boleh. Tapi kenapa Bapak bilang seperti ini? Karena untuk? Karena sebelumnya belum petani tapi semenjak tahun sekian baru bertani. <laughs> Oke, okay, Gus, jadi menjelaskan situasi dari dulu sampai sekarang. Jadi sekarang. selama lima tahun ini, Bapak menjadi petani. Kira-kira uh, Bapak sekarang masih petani? Masih. Nah, Oke, okay, ininya ya, baik present simple maupun perfect uh, present perfect itu dua-duanya berlaku sampai sekarang. Cuma penekanannya berbeda. You have not smoked for three years. Oke. Okay. No for nah, Kalau yang ini diartikannya belum atau tidak, Pak. Coba bagaimana bahasa Eh, uh, ya artinya dia berhenti sudah berhenti merokok tiga uh, dari tiga tahun yang lalu. Coba diterjemahkan, Mbak. Di, kamu, kamu sudah tidak merokok selama tiga tahun. Oke okay, bagus ya. Tadi ingat yang di atas itu ada yang bisa diartikan belum tapi ada yang diartikan tidak, nah yang ini nggak bisa diartikan belum, kamu belum merokok selama tiga tahun, itu kan eh, kayaknya nggak cocok, lebih cocoknya kamu tidak merokok sudah, tidak, sudah 3 um. tahun lebih cocoknya seperti itu, jadi tidak semua kalimat itu bisa diartikan belum, ya, walaupun dia ada nom ya, ada beberapa yang lebih cocok diartikan tidak, itu nanti, itu kalau dalam dalam istilah berbahasa itu disebut language sensibility, artinya kesen apa ke ke sense itu ini ya perasa ya, jadi perasa kita terhadap bahasa. Nanti lama lama semakin lama semakin bisa mengenali. Sama seperti halnya Pak Lukman dari sastra Arab, mungkin bahasa Arab itu awal-awal susah, tapi karena sudah terbiasa, lambat laun jadi bisa. Jadi ada elemen ini ketemu ini langsung bisa. Kalau itu kan belajar Tajwid itu yang akhiran itu ada iklat dan sebagainya itu kan lambat apa awal-awal susah ya tapi kan lama-lama bisa menyesuaikan. Jadi langsung aja ada ini ketemu ini langsung. Kalau awal-awal kan masih susah sama seperti ini itu kalau dalam istilah ini tuh disebut language sensibility. Jadi cara mengenal bahasa Jadi lambat laut itu makin lama makin bisa. Oke. Okay. Uh, Pak Lewit, ada pertanyaan? Uh, sampai belum, Mister. Belum, belum ada ya. ya. Oke, ini intinya seperti itu ya. Kita belajar present perfect. Nanti testing perfect ini akan keluar lagi di uh, di kelas intermediate, tapi dalam arti berbeda. Karena setiap tenses itu punya, punya makna pertama dan punya makna kedua, atau bahkan punya makna ketiga. Kalian masih ingat ya, kemarin ada Present continuous yang I am working itu ya, kalau dia sedang dilakukan berarti artinya se sedang ya. tapi kalau belum dilakukan artinya A akan, akan misalkan I am working today, tapi dia masih, apa masih berangkat mandi, masih pegang handuk mau mandi, berarti artinya apa? Artinya sedang atau akan, akan, man. akan, Good. berarti kalau belum dilakukan berarti akan, tuh kan artinya tensis itu ada punya dua, dua, kadang punya dua atau tiga, tiga uh, ini tiga situasi. Nah ini situasi pertama yaitu dari sini sampai sini sampai sekarang gitu ya. Nah nanti dilanjutnya kita akan belajar situasi kedua, oke okay? uh, di kelas intermediate ya khususnya. Oke okay? uh, kalau tidak ada pertanyaan karena cuma Pak Irul saja yang datang. Oke okay? uh, saya kasih tahu untuk yang sekarang nonton video dan juga Pak Ewin, bahwa besok hari Sabtu adalah pertemuan terakhir. Jadi kita akan besok akan pelajari tentang, uh, kalau sebentar saya lihat dulu saya lupa. Jadi mereka uh, besok uh, hari Kamis itu pertemuan terakhir. Setelah itu kita akan ada ujian. Kita akan ada ujian. Ya. Ujiannya itu Pak, Pak Ewin, nanti. Uh, ujian tulisnya dikerjakan di rumah Pak. Untuk tulisnya Jadi, ya. Terus kemudian yang ini apa yang yang listening sama speakingnya itu nanti boleh milih pak antara hari hari Senin atau hari Kamis. Jadi bapak ya. boleh milih. Ya. Ya, Jadi kalau sudah datang di hari Senin hari Kamisnya libur nggak masalah. Jadi, ya, saat, ya, karena karena kita hari ujian itu kita gunakan untuk menyeleksi siswa baru. Jadi siswa baru kita seleksi lagi nah ini kebetulan angkatan bapak itu rame di awal tapi di tengah sedikit dengan bapak. <laughs> ya, karena kesibukan mereka ya jadi mungkin mereka ngambil lagi gitu ya apa-apa yeah, yeah. ya kalau di kelas ini pak di kelas intermediate itu rame pak ada ada banyak itu rame gitu. karena yeah. kan sudah dari dulu gitu, ya. yeah. nanti uh, intinya uh, ya intinya nanti uh, yang soal tertulis itu saya akan serahkan setelah apa setelah materi itu setelah pertemuan terakhir, jadi hari Kamis tuh nanti soal ujiannya saya kasih, silahkan Bapak kerjakan dalam waktu satu jam, dimenitin sendiri Pak ya, saya tunggu, yeah. gitu ya. nanti dikerjakan, difoto, dikirim ke staff wakang ya, Jadi tinggal difoto. Yeah. Gitu. Yeah. Oke, terus kemudian, uh, apa itu untuk listening sama speakingnya itu datang Pak. Datang ke sini yeah. nanti saya akan uji uh, listeningnya. Gitu ya. Nanti kita bareng-bareng gitu ya. Terus kemudian kalau sudah selesai ya langsung enggak apa-apa. Tapi kelasnya masih jalan bukan untuk uji kalau ada yang datang nanti diuji lagi enggak apa-apa. Tapi sisanya untuk ini apa menyeleksi siswa-siswa baru. Harapannya itu ya, kalau bisa satu kelas itu 10 orang cuma maksimal. Jadi bisa bisa rame gitu ya. Jadi nggak berasa nggak berasa apa? nggak berasa private gitu ya. ya. Oke. Nanti soalnya kalau Kelas banyak itu kan ada nanti kayak bisa dialog, bisa speaking satu sama lain gitu kan. Nah itu harapannya seperti itu. Nah ini kita besok akan belajar ini, kita belajar speaking. Teman-teman yang sekarang melihat video, jadi kita besok akan belajar speaking dan juga bagaimana menggunakan ini, We hoping, hoping dan sebagainya. Jadi pengharapan, oke? Jadi Pak Lukman, eh, Mbak Kina, halo. Iya, Mister. Uh, ya, tolong diingatkan ke siswa elementary bahwa hari Kamis itu pertemuan terakhir, dan kita kalau bisa speaking, speaking, jadi speaking dan listening. Jadi, kalau bisa datang, ya soalnya kalau yang datang Pak Erwin saja, nanti ngomongnya sama saya. <laughs> jadi, <laughs> karena, gitu ya, bisa datang gitu. Latihan juga buat ujiannya. Oke, okay, uh, karena sudah ini. Uh, ini pertemuan kita yang ini, dua terakhir, karena habis besok ini, terakhir, jadi sudah ini. Sudah uh, terakhir, terima kasih sudah join, uh, dan juga yang sekarang sedang nonton video, uh, jangan lupa tetap dipraktekkan kalau bahasa Inggris itu kalau nggak dipraktekan, nanti langsung hilang, percaya deh. Uh, kalau begitu, saya tutup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Gina ya. Silakan Mbak. Eh, baik, Mister. Terima kasih banyak kepada Mister Nugroho. Nugroho Juga kepada Bapak Elwin yang masih eh, tetap semangat untuk mengikut di kelas ini. Juga kepada teman-teman yang Bapak Ibu yang... Belum bisa hadir, semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita malam ini dengan membaca doa kafratul masjid bersama. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Ihamdikaillah, assyadu Allah, Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ya, Bapak Anduin, selamat